Oke, okay. wow. oh. segitunya guys packing baik packing No, no, no, no, no, oke. sampai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Guys, Camoje. Oke, okay. gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari segala merah bahaya, malapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin, amin ya Rabbul alamin. Oke, okay Guys, di sini ada sebuah requestan lagi ya, tapi di sini orang Jepang, Guys. Kayaknya sih orang Jepang namanya Eichang RM, ya kan? Klantanes People won't take my money What to do? Oke okay. Saya tak paham juga nih Kenapa istilahnya orang Kelantan Ya kan Orang Kelantan Tidak mau mengambil ya kan Uangnya dia gitu Kenapa gitu guys Langsung saja saya sudah penasaran Kita play videonya Let's go wow. mm. Oke okay. Sweet oh. Finally here. Oh. Oh. Oh. Kira, no? Okay. Pasar Tok Guru. Wow, cabang tiga Pangkalan Cepa. Mana nih? Kelantan ya, Cepa. Oh iya. Kelantan. Durian, oh, jangan. Abang durian. Oh, good morning. Thank you for the durian. Oh, yes, okay oh dia kasih durian guys abang durian dia cakap abang durian deh, guys. ya kan? ya oke oke ya terima kasih ya Allah kucing kasian banget sih try not to stay on the side oke okay. wow suasana pasarnya seperti ini guys 2 kubu 2 kubu Oke, okay, on here. Jadi, disini bahasa Jepang, tapi ada translate bahasa Inggrisnya, guys. Oh, ajimos video bro us here. Oke, okay. eh, sedap nih, guys. Jajanan pasar ya? Oh my god! Ini di sini juga ada delicious kelantan kue. Ini nih asli kayak di sini guys. ini ini identik ya identik mau di Indonesia maupun di Malaysia makanan jajanan pasar itu pasti warna-warni asli dan ini sudah bukti nyata bahwasannya di Kelantan ini hampir sama ya di Indonesia oh ini ketan ya guys oke okay. laksam laksam 香草みたいなが楽なね。うん。あ <inetes> <sighs> Oh my god. Oke okay, dia beli laksam dan juga kue guys oh Kenapa sih kalau pasar gitu pasti enak banget ya guys ya saya tuh suka banget kalau di Indonesia maupun di Malaysia mungkin nanti bakalan suka dengan pasar yang ada di sana Karena banyak jajanan, jajanan pasarnya uh. uh. sedap sih. Food is ready Sama, sama Not pay, Not pay. Pantesan dia kenapa gitu kan Kelant people ya kan tidak mau mengambil uang saya dan dia bilang gratis guys Wow begitu baiknya ya Allahu akbar ya ramah tamah daripada orang Kelantan ini guys keren banget tidak boleh bayar Bos belanja Bos belanja Uso Uso Guys, sampai segitunya ya? Guys, ya, mereka pengen makan ya kan, tapi mereka malah ndak boleh bayar. Keren banget! Wow, banyak guys, ada empat disuruh cobain semua ya. Wow. Terima kasih. iya. Wow. Yeah. Jadi, jadi dia sadar kalau bahwasannya yang ngasih itu memang bosnya gitu guys, gitu. Laksa. Laksa. Oh, oke oh, oke. Okay, okay. Bedanya itu di ini ya, di mie nya ya guys. Laksa dan laksam itu bedanya di mie nya ya. Karena bumbunya saya lihat sama guys. Coba kita lihat di sini. Nah. Laksa seperti ini minyak. Nah, laksam beda lagi. Laksan. Ah, minyak yang besar besar, Atau gimana ya? Oh my god, di sini subtitlenya ngawur banget sih guys. Lopat nikam Oh ini sejak nih kalau di sini apa ya namanya saya lupa jajanan pasarnya guys ya ini biasa saya beli guys di sini juga ada gitu kan oh, ini nah, singkong ya karena Mm. Oh, minta makan, guys. Uh... Kasih okay. mm. mm. Wow. Mm. Mm. Mm. Very nice. Okay. Mm. Mm. killer guys gimana rasanya ya hmm mm. mm. mm. healthy umami 柔らかっサンバルこっち Ah, oh oh. Oh oh, oh oh oh oh oh my god, <laughs> <laughs> <I get there. laughs> oh oh oh oh oh oh もし。美味しい どこからうん、うん。うん。うん、うん。<笑><笑> Oh, gula merah Oh ini sangat Oh my god Jadi pengen guys, habis ini beli asli Ajim oh. Wah wow, pasti enak banget Kan, kan Tidak sedap Tidak sedap めっちゃ懐い。いや、Ya? 甘くないよ。なんかすごい甘そう。そう、 ini juga enaknya Oke okay. Akhirnya mereka makan berdua ya kan? Selesai makannya Habis loh guys Wow dibersihin Thank you Thank you Bye, -bye. Ini jajanan-jajanan kue pasar guys Jadi buat teman-teman semua yang di pasar guru tadi ya kalau tak silai ya kan boleh belanja ke sinilah guys ya. Abang durian, sudah oh, kenal ini ya. Yeah. Yeah. Oh, thank yeah. oh. Oh. Kita oh. daging oh. free durian loh guys baik banget ya orang Kelantan-Kelantan ini ya Allah dikasih durian terus tadi gak usah bayar gitu guys ya Allah baik banget ya welcome banget lah mungkin sama orang-orang luar ya mungkin dia vlogger dan lain sebagainya mereka tuh tahu gitu loh guys wow keren banget sih terima kasih oh my god mbak, jangan semuanya dong bak. oh dikasih lagi nasi tumpang you can it nasi tumpang oh mungkin nasi tumpang Ah, saya ingat guys ada di indonesia namanya nasi tumpang guys sama kayak gini bentuknya kerucut ya. Yeah. Ya ya ya. Dikantan. Oh, oh ya. Ya. Si nasi, tumpang. Nasi, tumpang. nasi tumpang Oh, wow. Wow. <laughs> <laughs> nasi lagi, lagi. lagi. lagi. Oh, lagi, oh, oh, lagi oh, baiknya. I gave you oh, yesterday. Okay. Ah, yeah, so good. Ah, yeah, but we will buy anyway. Yeah, yeah, we will buy. buy. Yeah, yeah. Okay. Ah, this is not fresh. The cat. Yeah, yeah, yeah, Any, any. Yeah? Not fresh. Okay. Yeah. We any. Oh, okay. okay. Oke, okay. wow. oh. sampai segitunya, guys! Ya Allah, baik banget. Abang Kelantan ini. Terima kasih Wow, terbaik abang kelantan, abang durian ya. Ini di kelantan loh guys, keren banget ya. Wow, guys, pokoknya kalau teman-teman sekalian di sana support ya abang nih baik banget. Allah, ini juga ya yang bosnya dan juga pelayannya nih baik banget. Wow. Oke okay. kayak bingung aja mereka akhirnya kan Oke okay, kalau dilihat ya kan di akhir video dia kayak bingung aja Ini kenapa orang-orang ini orang Kelantan ini kenapa sih gitu Dia mau bayar aja gak mau mereka gitu Wow the best keren banget guys ini perlu ditiru lah Jadi kita itu welcome banget kepada mereka Dan mungkin salah satu istilahnya kenapa mereka memilih Malaysia itu karena memang orangnya juga seperti itu ya guys ya Allahu akbar, memang terbaik. Lah. Terbaik, terbaik, terbaik, dan mereka ya. Jadi, apa yang harus saya lakukan gitu? Saya mau bayar, gak boleh. Mau bayar, gak boleh. <laughs> Keren, terbaik, terbaik. Oke okay guys mungkin itu saja video kali ini ya gimana pendapat teman-teman semua silahkan komen di bawah pastilah bangga teman-teman sekalian ya Karena kita istilahnya sharing ya kan membantu orang dan juga membahagiakan orang lain Nah ingat bahwasanya ketika kita membahagiakan orang lain kita akan bahagia terlebih dahulu guys sebelum orang lain itu bahagia Itu doa daripada malaikat kepada kita Oke okay, terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya apabila ada salah kata mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye